Halo guys, welcome back my youtube channel Kembali lagi guys sama aku di sini. Jangan lupa dibantu like, di komen, di share and subscribe Kali ini gue lagi bawa modal 49.000 Modal-modal tanggal tua ya guys ya <tap> Tapi tetap mau betting Dan lagi bermain di panen 138 Main gets of Olympus Untuk pertama gue betting aja dulu di bet 400 Dan di spin tanpa centang sayangku 10 Kita kocok-kocok dulu aja guys kita spin spin otomatis aja dulu siapa tahu pakai pola ini gue kena ikan ya siapa tahu namanya juga berusaha dulu guys karena untuk permain slot ini tidak ada yang tahu sayangku susah banget ditebaknya ya jp nya nggak tahu rungkatnya juga suka tiba tiba ya sayang <laughs> kalau tiba tiba datang mah enak ya sayangku ya tapi ini tiba tiba rungkat guys ada sedih makanya ya Gue mau disclaimer nih untuk kalian semua. Gue sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain. Sama sekali tidak ada ya guys ya. Jadi kalian bisa diambil yang sisi positif. Terus dibuang aja untuk yang negatif-negatifnya. Oke okay, sayangku di spin oh, tanpa centang nih. Belum keluar gue mendingan langsung nge aja. Tapi gue tambahin di spin cepat. Gue buy 20000 200 sayangku yuk kita lihat aja guys ya kalau kalian mau cobain tapi untuk polanya gitu ya boleh ini untuk para-para slotter mania ataupun uh, yang masih aktif bermain gitu ya guys tapi kalau misalkan yang belum bermain atau yang enggak tahu untuk permainan ini apa mendingan kalian jangan coba-coba ya guys karena gue tidak pernah ada unsur untuk mengajak kalian bermain dijadikan untuk tonton nih tontonan ini sebagai hiburan kalian aja oke okay? diangkat Zeus cakep cincin mahkota wow tolol, tolol sekali dia guys satu aku satu juta seribu sayangku <laughs> seribu guys ya mau buru-buru aja satu juta kata si Zeus ya masa di bed 200 dapat satu juta sih siapa tahu mau di perkalian seratus ya kan cakep perkalian 20 cok dikeluarin anci nah cakep dua puluh wow sensasional 25.000 wow mantap cakep jauh gitu dong ya itu dong us lagi ayam ah nah kan duh tolo cakep diangkat lagi sama si Zeus ya sayangku ya si si pemegang pedang sakti tongkat sakti tongkat ajaib ayo diangkat lagi perkalian tiga puluh satu yes sensational kembali diciptakan oleh Zeus sayangku gets of Olympus 15500 guys kasih turun lagi yuk cakep kasih di mantul kuning turun lagi si biru aduh monyet monyet monyet 33 10.230 puluh rupiah super bi per kalian 33 cok itu nyala bener bener nyala ditembak lagi us sayangku aduh udah ditembak tapi cuma dilewatin aja ya begitulah kerjain geus ya begitulah sayang kerjaannya si geus tuh suka melewati melewati sayang 1900 dapat 56590 yes yes yes sekarang gue naikin aja untuk bednya 800 kan karena di sini udah 84.000 jadi ya gue naikin aja untuk bednya 800 gue yang cepat dan lewati layar 10 saya kita coba cobain untuk Pola-pola yang ini, kalau misalkan kalian mau nanyain pola sama gue, kalian mendingan join aja sama grup komunitas gue yang ada di kolom komentar. cowok kali 50 puluh asu. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, pecah. Saya dua ribu. Sensasional kalian yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, anjir anjir anjir anjir lima 50 cowok pecah cakep Jewus, pemersatu bangsa sayangku jadi naik-naik 353.000 untung aja gue naikin untuk bednya makanya kalau misalkan kalian main sayangku diturun naikin untuk bednya siapa tahu kayak gue bisa dapat-dapat profit sayangku di sini gue langsung nge-buy aja 40.000 di empat 400 sayangku apa-apa, gue sisain aja 311 ya. Siapa tahu nih perkalian copek di dalam sayangnya sayang ya. Perkalian gocapan di luar. Siapa tahu perkalian copek di dalam nih. Ehm, uh, cakep. Kasih ijo. Wow, tolol. Aduh, Zeus ganteng-ganteng ganteng nah cakep ganteng. Ayo kasih profit kalau enggak balik modal lagi, guys ya. Uh, aduh, tolol Tolong, tolo cakep, kasih hijau biru, mantap biru sayangku, hijau sayangku, cakep, ditembak dulu us, jangan cuman diem aja, jangan bengong aja, kemarin bengong ayam gua mati tuh ya, <guruh> jangan bengong aja, kemarin ayamku mati itu bengong, astaga dragon, ayo diangkat lagi jauh, sayangku cintaku padamu, <guruh> aduh tolong, angkat jauh, cakep, kasih hijau, kasih jam pasir, mantap, Kasih merah sayang, ah kentot kentot kentot tiga guys, diangkat lagi jauh, mantap kasih cincin. Ah monyet, monyet, monyet, enam belas sayangku, empat ribu delapan ratus. Usia yang pas, tembak lagi, lo kali dua sayangku, delapan 18, belas, Yes, yes, yes, cincin ungu, boduh, cakep ungu, diangkat lagi, yuk, 229.200, nice, cakep, 9.200 guys, kita kasih lagi yuk, kita senggol lagi, goyangin lagi, jauh, dapet 26.000 cowok, jadi 337.000 Dapat chance nya gue aktifin, terus gue spin cepat aja dulu yuk, spin cepat 10 di bat 800 lagi, double chance nya gue aktifin jadinya 1000 Siapa tahu mau keluar skater gratis ya kan? Tadi kan baru tembakan doang tuh 50 Siapa tahu di sini dapat skater gratis. Kalaupun gak dapat skater gratis, enggak apa, apa lah ya. Udah cukup buat gue dapat tiga ratus Ya sayangku ya. Aduh cak. Jangan lupa dong dibantu like, di komen di-share and subscribe Karena semua itu gratis, gratis, gratis sayangku Dan lupa juga join sama grup komunitas ya Yang ada di kolom komentar bisa sharing-sharing kita saya. Aduh Wow, malah turun, turun, turun Turun lagi, tembak lagi Ah, Aduh, ditembak tapi gak ada pecahan ya say Sedih sekali ya say Gue di sini gue budgetin aja ya 300 kalau misalkan sampai 300 dia ya, pas enggak dapat apa-apa kayaknya gua udah deh gua bungkus aja di 300.000 ya sayangku ya gua akan bungkus di 300.000-nya anjing kurang satu tolol. Nah, udah guys ya dapat 315.000. Bye bye. udah dulu bungkus.